Kuat Persib Bandung Pesta kemenangan atas Persija Jakarta di Stadion GBLA, pada Rabu, 11 Januari 2022. Di laga itu, Persib versus Persija berakhir dengan 1-0 untuk Persib. Drama sangat menegangkan terjadi saat wasit memberi perpanjangan waktu hingga 4 menit. Saat itu, semua pemain berlarian ke lapangan saling berpelukan, di sisi lain, seisi stadion bergemuruh meneriakan Ciro Alves. Saat itu, Ciro Alves yang gembira, selebrasi mengambil topeng harimau kemudian berlarian ke tengah lapangan.